Mengatakan ini kiri awang, saya lagi PLN, ngurus listrik se-Indonesia, iku itu bagi-bagi perwila, ya, Jogja Jogja toh, enggak bantul bantul toh, iku yang bengkel, awang gak serangai iku seluang, langsung bener terus, nah, uang bosan dikebengi. pengi, ketemu serangai-angai, tiga bulan, ayo saya nak, bosan matahari, bosan rembulan, nona mendung, es ku turu, dia mau pucul lah, lautan, selali, eh, ranu sekampang, iku ngatur dunia, gua segampang itu. Paham yo, jadi se wena, pokoknya gue rebus pokoknya na, so gue kafe banget pangeran ase wena, walau jau tuh khif khif huma, wah walau alila, jantos turu, semuanya kustis, walau tak tilam, mustang baik-baik, Saja. so bonang gue pangeran, oh lah yang mocong, oh kok ngentai nih, kundang, pokok ngenteng tiwah liku ki, nah kursi terus ngeritik, oh rapal. butuh, aku ngenteng, butuh, habis loh, saya, saudara di pitalah, saudara ngenteng ke rafalayat kursi, saya, apal ndak ya kaya kaya sih? terus lagi beat af noro-noro. Dadi mereka ono. Wae kula misalnya beat aku rodok bener, mereka ora ora tahlilan dah yo moco. Ngene ngene yo bingung ngadepi dengan bilondi padha ora jelas iki. Yo ayat kursi kursiku aja. Nah tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitase setingkat nyun sewu ayat waqulu washrabu. Makanya banyak ulama sampe delok teng kene itkon teng kitab-kitab Tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul ada ya kala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manu, siam wasrobu tentu kualitas fadhilnya beda, tapi jangan katakan Kelasmen jangan, karena kurang sopan dengan kalahmu, tapi tetap beda. Be, Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, Nabi turu waco, wo, dimana-mana woco, Oh Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul, ditulis, didul. Paham? <tuh> ditulis, didul. Baru kayak didul yo kayak hikmah yang akhirnya di Pasang neng ruang tamu, akhirnya ketorejuk ke orang Islam, berak Islam, barokah, ayat kursi. kursi. <tik> Senggang, sokong, berpikir positif, baik. wah, berarti di rumah Islam, bukti nopo, oh, ayat kursi ini. Dukulono beberapa kali diselamatkan ayat kursi, dukulono aneng Nak perjalanan, marung. itu kadang yang merasa nyaman, mereka aneng Nak warungnya, oh, ayat, wah, berarti Islami lah, orang khawatir nih, daging noda geng caleg, tapi nulong. Iya, gitu. ini jujur banget, dukulono nih, ku tetep asopiah, ternyata nak ning perjalanan sing gak jelas selor kidule ora ora daerah kok marung ana ayat kursi paling ndak kan orang ini punya etika kira-kira rabakal apa jualan daging babi lah misalnya. ya tetep bantu lah tetep umpama nek itu inggon salat sana jantur sing misalnya, misale mbok salat ora ora pernah ya aja suudon ngono wis anggap ae mosok maya masang ayat kursi kok ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu Akhirnya ya bakulai bayu ayat kursi ini, sing di rumah yo, ya bayu promosi naik ke es, lamis, sing belonjo yo nyaman, des, potre na Ayat kursi ini sing kan ndas nggak kau Ya tapi ya ndak lah, nani hati ngono yo nggak nabi ya yes, ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sen, sendiri. Pulau nunggu, sumbu nang tenan ayat kursi ya. Ya tadi, kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sem, nah, jadi kalau bayangna grabi turun jernih seneng, Senangnya, wah wow, gusti nak kulau turun, itu langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turun, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bapala tak hubu sinatu walang. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turun, beberapa yang dituhankan, selain Allah turun ngantuk. Bayangno misalnya ke pas Dungo, sing buat dunga nih turun engkan kajo makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khuduhu sinatu wala Allah ora tau ngantuk ya mboten nganti sak kita sewenang banget Pak Pangeran dengan sifat-sifat seperti itu qirroditu billahi nabba rabb ta wa bil Al-Islamu siya Islam al-Qur'an dan Al-Qur'an wa Muhammadin Rasulullah. Wa yang bagikan saya celana ketika ke anak-anakul yang mengucap kita Fikul yaumin. Raditu billahina wa robba wa bil-islami dina. tu rido insin billah iklana wa sebagai pengiran. Aku rido banget. Seneng banget. Allah sendiri tadi pengiran. Kalau mau pangeran ya Allah, ya kacau tenan. Nanti pengiran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes, kan pusing. Apapun di batin Nabi Isa misalnya buat pengirannya, ya pusing. Kedang pasare, dungani tenan juga boleh pasamu. Sare ribet. Tapi kita di pengiran, singelata khuduhu, sinatu nama Mabil islami dinan. waktu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam wa rasulun wa nabiyan wabil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridha Qur'an sebagai panduan hukum lan jadi imam. Imammu panu. Terus nikmatmu birah. Islam, Qur'an, Muhammadin Rasulullah walafiyyatu lan sehat nek tifaul makarete kasebar. Koe kene kira di duit lah kan gagah orang ning penjara, jajal kene penjara, lorok kabeh. Baru kae ora di penjara Mas yo di rokok saler ngalor ngidul. Ambek go naso ikul ibat bariku kenalan iki grup wis rame dunyane. Kak penting ngaji faham ora penting, sing penting tambah kena. Ah metam-metam tenan wis pengo ngora rame-rame apa dunyane. Wasit trolan ketutup songko celoe satrul uyuk. Lalah Celamura kewenangan wongake, iya, wadah ya kurang aja menurut karakar woh, enggak lah, irapat kenapa irapat iko nangan kanal ya, ya sejenis jadi saling menutupi, Alhamdulillah, judi saling, wal ghinalan semuki anin, nah, termasuk nikmat iko orang enggak tergantung orang lah, di umur idunya, enggak urusan dunia, oleh urusan akhirat, kira hiso, roh bergantung guru, jadi semuge songko menuso. Terbebas itu nih urusan dunia dan urusan akhirat kita butuh sanat-sanat kita ilah Rosulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gue beragama berpikir sendiri, rawolah agama itu riwa-riwayat, rawolah mendekatkan Allah dengan cara kamusan sendiri, rawolah kutungan gosanan. Sesuai kayak wong-wong filsafat sing oknum itu, saya nggak perlu sholat, Allah kan nggak butuh ibadah kita, ngapain kita sholat? Bahmuni sing sing Wong ngertiin Allah butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngertine Allah butuh kita. Kita yang butuh. Allah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita so. Nawo yo tau butuh. Bocah Bu, kok gobloke ora ya, karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sen. Kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita, kita tahu. Kenapa kita salat? Karena kita butuh Allah. Oh, Nah butuh awu itu implementasi kita di diajarannya Rasulullah kita so, sholat. Kok so, malah ora oh, butuh salat. Jadi ki salat Allah ya ora apa-apa. Kowe ora ana wae kok ora apa-apa aneh-aneh Zaman kowe ora ana awu apa-apa, baik-baik saja. Jadi cekono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. <laughs> Nek nah, ora masalah usia <laughs> ya, jadi ana rokok. Ya Orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi murid dunia. urusan nah, akhirat kata butuh sanatnya. Wow innahe adalah ai dimatinun fangjuru aman tak huduna dinakum. Agama ini ilmu kamu harus punya sanat. Ya, mau misalnya kul alhamdulillah sanat kata lah keluarga saya terutama yang Mun, terus ya lain dari keluarga saya keluarga guru kita gurunya guru kita sampai cara nih bernafas kita wahai elingowo mau fi kulli nafasina ada at ta ni amillahi wa ifdall fi kulli nafsin wa ana patir muswae kita semua nafas kita Imam Syafi'i kulo anak kulo cek cilik tak kon ngapal karena apa ya? jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe ismu ya. belajar fikih mboten Imam Syafi'i nabe turuni kulo be apal beberapa sairnya Imam Syafi'i makanya seta bos seneng ambek jeneng Imam Syafi'i jadi beliau ape sare ya. iku napa uh, qal pi pi rahmatikaw wa humazu unsi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi terus terusan ini. wa mataqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa zikru kabana nafsi wan nafsi dadi wa mataqallabtu lan ora mulak-malek ingsun cara wong jowo iku apa wong ngturu ora iso-iso opo jenenge klibahkan iki memang safi mosok baran klibahkan engko kowe ah repot santri ya apa mana nih, sero ada Islamnya nih, betul betul, apa resah, emang Safira atau mikir utang nih, wah ana ana nah, nah. jati, wah kolap tulan ora tau mola malek engson, maksudnya coro ma molo coro pesakasari klik ya, pakar, ma, vinaumi engdalem turu engson, wah vishina tilan engdalem ngantuk engson, ilawa zikrukal, kecuali eling tenggenengan gu penan nafsi antara niciwaku warna fasilan nafasku wa kolap tuh fi nawmi wa fi nati illa wa zikruka bainan nafsi wa nafasi dadi ulama dhisik itu beliau ndak bikin syair ndak bikin nadzoman spontan tu muji Allah Saya sik orang, ora wis sing madzhab syafi'i koyo wape turu rek iso glebakkan mari rung mangan